98 puluh delapan dikurang tiga belas, sama dengan delapan uh, ah, terus ditambah 173 tujuh Eh, ya aduh, kertasnya udah penuh. Rara, rara, Bani rara, <laughs> rara, rara, ini kertas rara, dong rara, rara, rara, rara, rara, rara, Mari TV! Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas! Cepetan, Ra! Oke! Okay. Uh, uh. Bani, bani... Ra, cepetan! Eh, iya, iya! Aduh, ini ditambahin... Ini kan, Nusa! Hmm. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat! Aduh! Oh, bukannya ini! Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS! Yang warna putih nih oh. Kayak gini Iya, iya Maaf Sarah kan gak tahu. Tuh Buruan, Ra Iya, iya, iya Ini kayaknya kertas HVS Yang kan usah minta Ya ampun, Ra Ambil kertas HVS aja lama banget sih Iya Iya Ini uh, huh. kak, kertas avs Bener kan? Hmm. Aduh, Nusa cuma minta selembar, rak. Huh? Malah dibawain segini. Hah, sini sini. Eh. Uh. Telat ngirim tugasnya. Emang hmm. hmm. hmm. banget cuma nambil AVS. Hah, hmm. hmm. huh. sebel. Hmm? Dari tadi nyur nyuruh-nyuruh terus.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 Huh? Mm. Mm. Taruh di atas meja aja, kak. Mm. <coughs> eh. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas Eh, Uma Kirain rara uh, tahu aja kalau Nusa haus mm. Terima kasih banyak ya, Uma Ini Nusa minum kok <laughs> Ini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 Jasa kila ya Rara yang baik hati, lucu dan menggemaskan. <tik> <tik> eh? eh, iya Kak Nusa. Jawabnya apa Ma? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Khoyron, Kak Nusa, semoga Allah membalasmu juga dengan kebaikan. Wajah zakalah Hayron Kak Nusa. <tik> <tik> Alhamdulillah. Hmm. Kamu sayang ke baik hati, hmm? tolong kalau habis minum gelasnya dicuci sendiri ya. Oke? Okay? Iya, iya. Terima kasih. Kamu sayang baik hati. <laughs>